Harga cabai beberapa bulan belakangan ini di pasaran tradisional maupun modern di kota Jambi masih dalam kategori menurun. Namun, 3 hari belakangan harga cabai mendadak melonjak, terutama cabai rawit hijau dan cabai setan. Harga cabai rawit hijau malahan berkali-kali lipat mahalnya dari seminggu sebelum ini, jelas Ana, pedagang cabai di pasar angso Duo baru kota Jambi, Senin, 5 November 2022. Sepekan sebelumnya, cabai rawit hijau menyentuh angka Rp. 16.000 per kilogram. Hari ini cabai rawit hijau harganya Rp. 50.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah atau cabai setan, dan biasa disebut cabai geprek harganya Rp. 75.80.000 per kilogram. Harga cabai setan, padahal sempat menyentuh angka Rp. 50.000 per kilogram. Ia berujar, beruntung harga cabai lainnya masih dalam kategori wajar dan normal. Misal cabai merah keriting harganya Rp30.000 per kilogram dan ada juga yang dibanderol Rp32.000 per kilogram. Kemudian harga cabai hijau keriting Rp20.000 per kilogram murahnya tidak jauh berbeda dari pekan lalu. Sekian harga cabai untuk tanggal 5 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.